Halo guys, welcome to my channel Muhammad Hidayat Putra Oke, okay, pada video pertama kali ini di channel ini Mungkin kita sedikit deskripsi ya Apa tujuan dibuatnya channel ini Ya tentunya untuk education, entertainment, atau walking, healing, healing Ya, yang penting kita happy, bahagia dan pada video kali ini, karena kemarin sudah berapa minggu ya? Ya sudah tiga minggu, sekitar 3 minggu Ya aku sudah masuk kuliah di kampus Tanggungnya di Padang Nah mungkin kalau yang mau komen langsung saja kampusnya di mana Ayo siapa mau nanya? <laughs> Oke, okay. ini karena sudah banyak tugas Kita mungkin ya berkaitan tentang tugas Aku, nah, karena aku sudah semester 4 dan tentunya ini sudah pertengahan, ya. Pertengahan mau tamat wisuda, ya. Mudah-mudahan cepat, ya. Tiga setengah tahun keumlot, amin. Nah, kali ini karena ada tugas tentang metode penelitian, ini mungkin masih dasar, dan kemarin baru perkenalan tentang dosennya juga tentang kontak belajarnya juga tetapi tiba-tiba teman langsung nanya tugas individunya apa gitu kan jadi ini merupakan kode untuk mahasiswa ataupun kode untuk dosen memberikan tugas kepada mahasiswa Wah, ternyata Gara-gara hanya dibilang tugas individunya apa Langsung diberikan tugas Padahal itu pertama kali ya Pertama kali masuk Ya mungkin kalau uh, bagi teman-teman Ya pernah juga ya Duduk di bangku sekolah Setiap pertama kali masuk sekolah itu Pasti perkenalan Nah apalagi perkenalannya itu Dosen ataupun gurunya itu Belum pernah masuk sama sekali uh, Di hadapan kalian semua Mungkin Uh, siswa atau mahsulanya tuh meminta perkenalan dulu dong. <laughs> Tetapi ini langsung diberikan tugas, yaitu tugasnya membuat PPT, PowerPoint tentang metode penelitian. Jadi, apa saja pengertiannya, jenis-jenis metode penelitiannya, apa tujuan, ataupun kegiatan, ataupun eh, manfaat dari metode penelitian ini, gitu kan? Kenapa dipelajari? Nah, jadi kita disuruh buat PPT. Oke, kali ini kita buat PPT, tapi kita review ke review kembali, ataupun kita jelaskan pakai buku apa kita. Oke, ini bukunya nah ini buku metode penelitian eh uh, karya dari profesor Dr. Sugiono, masya Allah ini sudah profesor nih guys, ya mudah-mudahan bisa seperti ini juga ya dua gelar ini depan ini <guluh> ya mudah-mudahan ada kesempatan dan juga diberikan rezeki seperti gelar bapak ini nah jadi sedikit review kembali tentang buku ini jadi buku ini sebelumnya karena gimana ya anak rantau tentunya untuk membeli buku itu sedikit gimana ya ya memang ilmu itu mahal ya mahal dibilang orang ya tapi gimana ya rezeki belum ada hmm, jadi tidak ada alasan untuk uh, tidak bisa membaca buku Jadi ada kesempatan diberi ya peluang yaitu perpustakaan Nah jadi di perpustakaan uh, kampus aku ini uh, ada buku yaitu metode penelitian Jadi ini kesempatan untuk meminjam selama satu minggu Nah jadi uh, dalam buku Bapak Profesor Dr. Sugiono ini tentang metode penelitian dia ini menjelaskan uh, apa saja yang diperlukan dalam metode penelitian Nah, tentu baik dia karya ilmiah, uh, tugas akhir, ataupun skripsi bagi ngambil uh, strata satu Nah, jadi ini karena masih dasar Kemarin e, diberikan tugasnya itu kepada dosen, ke, kepada kami semua Itu hanya dasarnya saja karena belum masuk e, penjelasan dari dosennya Jadi bagaimana mahasiswa itu terlebih dahulu lebih mengetahui gitu kan e, Lebih nanti dijelaskan di depan e, dosennya ataupun di depan teman-teman Nah jadi e, dasarnya itu tentu pengertiannya Nah kalau yang saya dapat dari buku ini apa itu metode penelitian ini yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan hal-hal tertentu. Nah jadi apa cara ilmiah tersebut gitu kan? Tentu memiliki empat kunci dari metode penelitian apa empat kunci tersebut yang pertama cara ilmiahnya yang kedua data yang ketiga tujuan dan yang keempat itu adalah kegunaan nah mungkin langsung saja kita buat PPT nya karena ini video pertama kali kita eh uh, bagaimana sih cara membuat PPT secara mudah gitu kan bagi uh, mahasiswa ataupun siswa yang belum pandai gitu kan membuat PPT yang mudah yuk langsung saja ditonton tapi jangan lupa di like comment and subscribe check it out Oke guys kembali lagi bersama saya Muhammad Deda Putra nah kali ini langsung saja kita berikan tutorial bagi kalian yang belum pandai ataupun yang sudah pandai mungkin bisa tambah-tambah pengetahuannya tentang ataupun cara membuat PPT Nah, jadi bagi kamu yang belum ada PPT-nya ataupun aplikasinya langsung saja di-download di, di Playstore kalian masing-masing. Nah, jadi di Playstore ini ataupun aplikasi ini memiliki beragam template. Nah, jadi bagi kamu yang belum akses semua file, izinkan ya. Nah, jadi langsung saja kita pilih. Ini tetesan air ya, PPT-nya. PPT nah, jadi... Uh, itu kan ada ketuk dua kali untuk menambahkan judul Jadi ketukan dua kali Agar uh, bisa kita mengubah uh, Ataupun menambah kata-kata Nah, misalnya ini kan uh, metode penelitian uh, Jadi kita ketik metode penelitian Nah, atau bagi kamu yang Ini kan slide pertama nih Kalau slide pertama bisa jadi kita buat tentang ataupun pembukaan Nah jadi kalau pembukaan ini terserah bagi kamu Kalau bagi umat islam bisa uh, kita buat uh, assalamualaikum Atau halo guys atau siapalah gitu ya <guruh> Agar uh, slide pertama ini membuat uh, hati si penglihat gitu ya PPT kita menjadi menarik gitu ya Nah oke okay, kita buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, bisa dijawab ya <laughs> Nah langsung saja kita atur nah, kita letakkan di bagian tengah kalimat eh, salam ini agar terlihat rapi gitu ya Nah atau kalian mau ganti tulisannya bisa ya itu ada bagian Uh, tanda huruf gitu ya, nah bisa diganti atau warnanya juga bisa diganti. Mudah gitu ya, karena ini aplikasi yang cukup mudah juga untuk membuat ppt. Oke, okay, kita lanjut saja. Kalau mau buat slide kedua, nah itu kan ada tanda tambah nih. Tanda tambah itu bisa kalian menambahkan slide kedua ataupun slide berikutnya. Berikutnya ya, oke. Okay, nah, bagi kamu yang belum pandai juga. Ah, ketik seperti yang tadi juga ketik dua kali untuk menambahkan judul ataupun menambahkan kalimat yang kalian inginkan Nah langsung saja kalian ketik karena ini tentang metode penelitian kita langsung saja Oke okay, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya namanya siapa namanya Muhammad Putra ya misalnya Nah, kalau kalian uh, anak ataupun mahasiswa Nah, langsung saja buat NIM-nya berapa nih? Kalau NIM, nah, aku nih nol satu dua, Langsung saja diatur Oke, okay, itulah uh, sedikit tutorial Cara membuat PPT di aplikasi PowerPoint ini Nah, bagi kamu yang belum paham Mungkin bisa lanjutkan saja karena ada situ bagian-bagian ataupun petunjuk dari aplikasi ini ataupun sub bagiannya Nah gimana? Sudah paham atau belum nih? Kalau belum paham mungkin diperlahan-lahan, diulang-ulang gitu ya Karena karena kita nih membuat PPT itu harus pelahan dan juga harus di, diulang lagi gitu ya Agar lebih paham, agar lebih pandai kita cara mengatur powerpoint tersebut Oke, okay, mungkin uh, itu saja pada video pertama kali ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lanjut di next video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.